cara menggunakan mesin jahit kaki, nah ini mesin jahit kaki ya, nah e, kita lihat untuk memasang benang pada mesin jahit kaki, nah ini benangnya, nah ini kan ada yang di sini, yang di atasnya itu kita letakkan, nah di sini Nah di sini yang di belakangnya ini kan seperti ada kaitan, nah yang ini, ini kita masukkan benangnya, nah ini kan ada bulatannya, ini dari arah sini ya, jangan terbalik, nah setelah itu sudah kalian masukkan di sini, nah tinggal di sini lagi, nah setelah itu ini kan ada bolongan nih, tinggal masukkan benangnya ke sini, nah setelah itu kita masukkan ke sini lagi. Nah setelah itu di sini. Nah cara memasang jarum pada mesin itu. Nah kita lihat kalau yang uh, bujur itu ada kayak seperti bujur gitu ya. Kalau kalian perhatikan untuk uh, jarumnya. Nah ini ada yang bujur. Ini kayak ada yang menggelembung gitu. Nah jadi uh, kalau dalam menjahit itu kalau yang bujurnya itu harus ke kanan. Nah, jadi nanti pas udah dipasang itu jadi lobangnya itu di samping. Nah, seperti ini. Nah, ini dilonggarkan nih. Kita lihat, ini yang bujur ini. Bujur itu di sebelah kanan. Bujur itu di sebelah kanan. Nah, kalau yang pipi itu dia di sebelah kiri. Maksudnya yang gem, kayak bulat gitu, setengah bulat gitu. Nah, di sebelah kiri. Nah, jadi kita masukkan, nah di sini ini kita longgarkan dulu. Nah pastikan kalau yang bujur itu dia ke arah kanan. Jadi jangan mereng. Jadi nggak boleh mereng ya. Sehingga nanti dalam memasukkan benangnya itu mudah ya. Nah setelah setelah sudah terpasang jarumnya itu dikunci dikunci ke arah eh, belakang ke arah belakang. Nah kalau mau bukanya itu ke arah depan. Nah, ini ke depan. Nah, kalau kuncinya itu ke arah belakang. Kita putar ke belakang. Nah, setelah itu kita masukkan benangnya ini ke lubang dalam jarum mesin ini. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan sehingga lubangnya itu di samping ya. Nah, sudah masuk kita masuk ke untuk masuk skoci di sini. nah ini namanya yang kemarin itu rumah sko uh, anak skoci. nah ini rumah skoci. nah setelah itu kalian masukkan masukkan. nah tapi ini harus udah diisi benang nanti kita belajar ya cara mengisi uh, skocinya. nah setelah itu nah ini yang kayak ada jalan gitu nih jalan gitu ya nah yang di sini ke arah kan ke sini yang ke lubang sini kayak ada lubang gitu nah jadi itu kalian ini ikutin ikutin nah jadinya seperti ini nah, jadinya seperti ini dari sini sini ke sini pas di lubangnya nah setelah itu kita masukkan nah ini untuk dalam memasang ini kita buka nah buka ini masukkan dari bawah dari bawah nah ini lihat dalam memasukkannya itu kita harus tekan sampai dia berbunyi nah berbunyi gitu ya jadi ini berarti menandakan bahwa dia pas kalau dia tidak pas itu pasti dia tidak berbunyi nah setelah itu ditutup nah saat ditutup kalau cara mengambil benang yang terdapat uh, di dalam scotchinya nah itu kita turunkan ini nah. nah kita turunkan nah nanti dia keluar sendiri dia nah ini dia Nah, makanya benangnya itu harus di lubang uh, rumah skoci yang tadi kita pasang sebelumnya. Nah, ini jadi untuk benang yang di atas, dan untuk benang yang di bawah.